Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel AJPPHS ini Silahkan klik tombol subscribe agar kalian dapat membantu perkembangan channel AJPPHS Pentingnya para adalah untuk menyebabkan setiap roflah Kelawean apa yang ada terletak di setiap hati manusia Tempatnya kelalaian yang mengakibatkan kita-kita ini menjadi berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Nabi SAW. Karena batulah itu akan memunculkan beberapa penyakit-penyakit diantaranya kesombongan, paham tibir, asat atau ge pikir dan lain sebagainya semuanya itu letaknya tidak di mulut letaknya itu tidak di mata letaknya tempatnya bukan di telinga tapi di mulut. setiap hari kita telah menyucikan dengan air bulu. Setiap hari kita telah membersihkan badan kita dengan mandi Ada yang mandinya satu kali, dua kali, atau tiga kali Alhamdulillah Kita mendapatkan kebersihan dari mandi Tapi yang menjadi pertanyaan jauh mana kita memandikan hati kita setiap hari kalau mandi wudu, ada airnya entah itu air hujan air salju air laut air sungai air sumur air gun. sebagaimana diterangkan di dalam kitab takrib almiyahu sahabatun itu jelas ada alatnya nah alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu apa ala bidikirlahi tatma'innun kulub la ilaha illallah itu diantaranya untuk membersihkan alat walid bukan kulub saja hingga bisa mengikis membersihkan huflah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling menguatikan sekali jangan sampai huflah ini ketika waktu nazat lupa ini ketika waktu nazat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di sebelah kita itu terkadang Mengingatkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, karena tidak terbiasa akhirnya lupa apa, itulah, la, la, la, la, la, la. apa itu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, definisi Allah, Allah, kita Allah, untuk menggapai memasuki Allah, intinya untuk membersihkan Allah, kita kepada Allah, Subhanahu Wa Taala jangan dikira, masuk kereta itu ah itu gampang itu sunnah lho kan kita membersihkan hati kita kalau ada orang alim saya sel tidak heran tapi kalau ada orang yang hatinya bersih muhlis dan sebagainya saya kabung kepada orang itu dan saya bertanya kapan aku soymuno itu kapan ini pentingnya tarekat adalah di sini intinya tidak kauduria, tidak nakshabandia, tidak kaulidia, justia, suhrawardiya, dan lain sebagainya, tijaniyah, Idrisiyah alawiyah, idrusiyah, Hadadiyah, dan se lainnya tarekat intinya sama asyadul qulu untuk mendapatkan apa ke ini terlalu tinggi sudah mengapai saja ya bila kita yang pertama tidak bisa coba kita merasa dilihat dengan oleh Allah swt ini sulit untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri selalu ingat kepada Allah Taala tanpa dilatih dengan pikir yang banyak. Dengan perantara guru kita yang mengajarkan mengantar usul. Rabita adalah bukan untuk mendewakan guru. Tapi guru kita adalah wasitah untuk mengantar kita ketemu sama Allah SWT. Ketika Rasulullah diserahkan itu ditentu oleh mereka Jibril. Tapi setelah misi tertunda, Rasulullah langsung bertemu dengan Allah SWT mengetahui dengan langsung bahwa mukhola patuhilah hawa di Nah kami perlu penuntun untuk ni'raj. Nah murid Mi'raqqiyah Mi itu dengan apa? Dengan guru-guru Mursyid itu tadi. Sehingga menemukan La ilaha illallah muhammadur rasul s.a.w. Kalau orang sudah merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak? Insya'Allah kalau merasa selalu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah malu rasanya akan membahar omongan-omongan jenis mulut seenaknya sendiri malu kepada yang menciptakan ini yang menciptakan siapa mulut ini kita ini dipinjami oleh Allah ta'ala apakah itu ucapan terima kasih kita kepada yang maha kuasa yang telah menciptakan mulut kami sehingga kami gunakan untuk fitnah mulut-mulut kita apakah itu tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersaing dengan jin untuk teman-temanmu Tapi saya belum otentik. Senjatanya spele, sudah tidak bertulang, tapi sekali-kali bisa memukul orang karena bisa.